Lormat 2F juga dikenal sebagai Shen Jian yang berarti panah ilahi adalah roket Tiongkok dan anggota keluarga roket Lormat 2. Dirancang untuk meluncurkan pesawat ruang angkasa Zenzhou, Lormat 2F adalah versi dua tahap yang dinilai manusia dari roket Lormat 2F. Lormat 2F secara eksternal mirip dengan Lormat 2F, dengan perubahan utama adalah dimasukkannya sistem LAN escape. Ada juga beberapa perubahan struktural yang memungkinkan 2F mendorong pairing yang lebih berat, yang dibutuhkan oleh kapsul Genso. Longnote 2F juga mampu membawa muatan yang lebih berat berkat booster tambahan di tahap pertama. Longnote 2F memiliki empat pendorong, masing-masing memiliki panjang 15,3 meter atau 50 kaki, dan masing-masing dengan satu mesin YF20B.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 Tahapan pertama Longmat 2F memiliki panjang 23,7 meter atau 78 kaki dan diameter 3,4 meter atau 11 kaki. Sama seperti booster, stek ini memiliki 4 mesin YF20B, membakar nitrogen tretoksida dan dimethylhybrazine asimetris. Tahap ini memiliki waktu bakar 166 detik dan implus spesifik 291 detik. Selanjutnya tahap kedua, tahap kedua ditenagai oleh satu modul mesin YF24B yang terdiri dari mesin YF22B dan vernier YF23B yang juga berjalan pada dinitrogen tetroksida dan dimethyldrazine asimetris. Panggung ini memiliki panjang 13,5 meter atau 44 kaki dan diameter 3,4 meter atau 11 kaki dan memberikan daya dorong 831 kN. Tahap ini memiliki implus spesifik 289 detik dan akan menyala selama kurang lebih 300 detik. Nah teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait roket March 2F milik Cina. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.